Di sini kita akan bahas tentang Raja dan Ratu Zodiak di bulan Januari tahun 2021. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada Raja Zodiak di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya kepada Ratu Zodiak di bulan Januari tahun 2021. Jika kartu Raja dan Ratu Zodiak sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing Raja dan Ratu Zodiak di bulan Januari tahun 2021. Pertama, support energi kepada Raja Zodiak. Selanjutnya support energi kepada Ratu Zodiak. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat ramalan rasa zodiak dan ratu zodiak di bulan Januari tahun 2021. Pertama, kartu kesimpulan kepada Ratu Zodiak. Selanjutnya kartu kesimpulan kepada Ratu Zodiak di bulan Januari tahun 2021. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk rasa zodiak di bulan Januari tahun 2021 adalah Form of Cup ataupun 4 Piala. Untuk zodiak di bulan Januari tahun 2021, itu kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana disini digambarkan seorang Taurus mampu melihat satu peluang, mampu melihat satu kelebihan dari seseorang dan disitulah dinilai plus oleh seorang taus kepada seseorang tersebut untuk menjalani kehidupan yang lebih bagus lagi dan di sini juga bisa digambarkan bahwasanya seorang taus mengajarkan satu keahlian kepada orang lain yang dimana tujuannya untuk memperbaiki kehidupan keuangan karir dan memperbaiki sebuah hubungan asmara yang akan lebih bagus di bulan januari tahun 2021 dan di sini juga digambarkan bahwasanya 4 cup, satu cup itu berada di pandang tiga cup itu berada di belakang satu cup yang lainnya itu mengartikan bahwasanya Orang-orang banyak menyukai seorang Taurus, di mana disini seorang Taurus suka berbagi ilmu, yang dimana tujuan untuk meningkatkan kehidupan keuangan serta hubungan asmara di bulan Januari tahun 2021 dan untuk support energinya adalah naik opson. Secara umumnya, naik opson itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan disini menggambarkan. Seorang raja zodiak ataupun seorang taus suka berbagi ilmu kepada orang lain yang dimana di kategori ini itu memperbaiki kehidupan, memperbaiki masa depan, memperbaiki sebuah hubungan asmara dan memperbaiki keuangan di bulan Januari tahun 2021 yang dimana di sini seseorang ataupun orang-orang di sekitar akan memberikan nilai plus dan memberikan aura yang positif kepada seorang taus sehingga di sini dikategorikan seorang taus merupakan seseorang yang menjadi raja zodiak di bulan Januari tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah strength. Secara umumnya strength itu diartikan kekuatan di dalam kelembutan. Jadi jika kartu strength kita gabungkan dengan kartu raja zodiak di sini menggambarkan seorang raja zodiak merupakan sosok seseorang yang dimana mempunyai kekuatan di dalam kelembutan hati. Seorang Theus merupakan ratus zodiak yang memberikan ilmu dengan cara kelembutan hati yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan, membantu orang lain untuk memperbaiki keuangan serta hubungan asmara di bulan Januari tahun 2021, yang di mana di sini mendapatkan respon dan aura positif dari orang-orang di sekitarnya Dan untuk kartu Ratu zodiak di bulan Januari adalah Ten of ataupun 10 Pedang. Untuk ratu zodiak di bulan Januari tahun 2021 itu jatuh kepada seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana mana di sini digambarkan bahwasanya seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang suka mengajarkan kepada orang lain bagaimana cara melupakan masa lalu move on dari masa lalu terutama bagi orang yang mendapatkan pengkhianatan di masa lalu. Jadi di sini digambarkan kepada ratu zodiak di bulan Januari tahun 2021 seorang ratu zodiak merupakan seseorang yang mampu menampung sebuah inspirasi Mampu menampung sebuah curahan hati dari seseorang dan memberikan solusi kepadanya, dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Ratu Zodiak mengajarkan serta mengajak orang-orang untuk menjaga kesehatan di bulan Januari dan memberikan cara dan informasi yang bermanfaat bagi orang-orang banyak di dalam kategori memperbaiki kesehatan serta buku dari masa lalu. Dan di sini juga seorang Ratu Zodiak mengajarkan kepada orang lain bahwasanya masa lalu itu tidak perlu diingat yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Sehingga di sini seorang ratu zodiak mendapatkan aura dan respon yang positif dari orang-orang sekitarnya. Dan untuk support energinya adalah Queen of Swart. Secara umumnya Queen of Swart itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan dalam kategori ini seseorang yang dekat seseorang yang berada di dekat seorang Scorpio ataupun seorang ratu zodiak di bulan Januari tahun 2021. Dan di sini menggambarkan seorang ratu zodiak Mengajak ataupun menampung sebuah curahan hati dari seseorang wanita, memberikan inspirasi kepada orang lain untuk menjaga kesehatan serta mukon dari masa lalu yang berdampak negatif kepada kesehatannya. di sini juga digambarkan seorang Scorpio mengajak orang lain untuk menata serta meniti kehidupan yang lebih bagus di bulan Januari dan disinilah seorang Scorpio mendapatkan respon aura serta dikategorikan menjadi seorang ratu zodiak di bulan Januari tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Well of fortune, secara umum, well of fortune itu diartikan roda perputaran kehidupan. Jadi jika kartu Well of kita gabungkan dengan kartu ratu zodiak di sini menggambarkan seorang ratu zodiak mengajarkan kepada orang lain bagaimana roda perputaran hidup hidup berjalan terus dan move on dari masa lalu. Serta di sini seorang ratu zodiak merupakan satu inspirasi bagi orang lain untuk move on dari masa lalu dan mengejar masa depan yang lebih bagus, lebih sempurna dan lebih ceria lagi. Dan di sini seorang ratu zodiak mendapatkan support dan aura positif dari orang-orang di sekitarnya. Dan Baik, di sini saya kita simpulkan bahwasannya Raja Zodiak dan Ratu Zodiak di bulan Januari tahun 2021 adalah Raja Zodiak jatuh kepada seorang Taurus dan Ratu Zodiak jatuh kepada seorang Scorpio. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang Raja dan Ratu Zodiak di bulan Januari tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan puas.